bagi kepercayaan masyarakat Jawa, burung perkutut sudah lama dianggap menjadi hewan pembawa berkah dan penarik rezeki. Burung perkutut pembawa berkah dan rezeki tersebut dapat terlihat dari ciri fisiknya. dan juga aktivitas sehari-hari perkutut yang tak biasa berikut ini ciri burung perkutut yang bisa jadi pembawa berkah dan rezeki bagi siapa saja yang memeliharanya Dan memelihara burung perkutut mempunyai makna tersendiri bagi pemiliknya Ada beberapa ciri burung perkutut yang diyakini membawa berkah dan penarik rezeki lebih tinggi Berikut adalah empat ciri burung perkutut yang kerap dianggap bisa membawa berkah dan penarik rezeki yang pertama jarang makan ciri yang pertama burung perkutut membawa berkah dan rezeki punya kebiasaan yang cenderung jarang makan ia termasuk ke dalam aktivitas sehari-hari perkutut yang tak biasa sama halnya seperti manusia beberapa jenis burung perkutut kerap berpuasa menahan lapar dan haus burung perkutut jarang makan seperti orang yang sedang berpuasa Burung perkutut yang jarang makan dianggap bisa menarik rezeki. Ciri selanjutnya burung perkutut pembawa berkah dan rezeki bisa diamati dari bentuk badannya. Biasanya badan burung cenderung terlihat lebih kecil, dan burung perkutut pada umumnya, dan kakinya cenderung pendek. Burung perkutut yang punya karakter tenang pembawaannya memiliki sebuah kemampuan yang amat spesial. Meskipun burung Perkutut dipindah sangkar, namun mereka tak akan bereaksi apapun. Oleh sebab itu, burung perkutut tersebut dianggap mampu menarik kekuatan gaib, pembawa berkah dan rezeki. Ciri terakhir, burung perkutut pemba berkah dan segi cenderung memiliki cekungan di bagian kepala.